nya kelapa, mm -hmm. Itulah ya. Mm -hmm. Kalau kurma itu dibawa ke Indonesia ya enggak muntah, itu loh ya. Mm -hmm. Ya itu aja, jadi kalau orang Arab timur tengah itu kesukaannya kurma, mm. kalau Indonesia kesukaannya kelapa. Hmm, gitu jadi sebenarnya kalau mau tiba-tiba ya, pakai mukul terbang itu juga enggak masalah gak ya masalah. yang yang masalah itu kalau kita bersolawat mukul temannya itu Iya betul <laughs> itu yang bit itu yang bit-ah situ. kalau mukul terbang nggak masalah yang bit mukul temannya gitu ya, ya jadi ini. ngerti Mas ya jadi oh, orang Arab you ini, understand gitu. you understand yes yeah. yeah. oh, oke okay karena saya kan orang Pancasila, sudah pakai bahasa Indonesia. Iya, ya, Pancasila. Gitu. <laughs> Itu, ya. <laughs> <laughs> saya cuma mau bagi orang bahasa lamongan ya, tadi. Ya. <laughs> <laughs> Oke, kita. terima kasih Mbak Salim, terima kasih Mas Dawa. Oke, pemirsa yang ada di rumah zaman kemana-mana tetap terus budaya. Ya, Tadarus. Ya, Tadarus. pun tidak kulupakan kantar kau selama hidupku biarpun saat Pergi jauh Tidakkan hilang Dari kalbu Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai wow. Sasaran, sana ku tak pun Pangkal, pangkal ku banggakan. Oke, terima kasih buat tepuk tangan untuk aksi, kan, Band. Oke, okay, terima kasih pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio sudah menemani saya di Tadarus Budaya. Budaya kan Tadarus. Saya heran sama oksigen band ya. Ceringnya itu dari tadi kurang oksigen sepertinya. <tuk> <tuk> Lemas banget. Oke, okay, pemirsa yang ada di rumah eh uh, saya mau ini dulu dong, mau minta tolong suaranya lagi dong buat Asrama Abu Hurairah Oke, okay. oke okay, pemirsa yang ada di rumah sebenarnya saya masih ingin asik sekali sepertinya kita bercakap-cakap berbincang dengan Bapak Salim ya Namun bagaimana lagi karena kita sudah ada di penghujung acara jadi ya mau tidak mau kita harus berpisah gitu ya Namun sebelum kita berpisah Bapak Salim mungkin ada yang mau disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah monggo Pak uh, Saya berpesan pada kalian semua dan uh, pemirsa sekalian. Sesuai dengan uh, acara kita, harus Budaya. Saya berpesan, budayakan yang berbudaya. Budayakan yang berbudaya. Budaya. Jangan membudayakan yang tidak berbudaya. Nah, ini. ini Pesan saya seperti itu. Karena apa? Saya yakin budaya Rasulullah itu sesuai dengan apa yang kita lakukan ini sesuai dengan budaya Rasulullah SAW. Saya kira itu jadi sesuai dengan acara kita ini tadarus budaya. Budayakan yang berbudaya, jangan membudayakan yang tidak, tidak berbudaya. Oke, okay. terima kasih Bapak Salim, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Salim. Oke okay, semoga Mas Dava barangkali ada mau disampaikan rumah anda di rumah Iya kalau saya pribadi uh, kepada karena tema kita maulid pada era milenial ya eh uh, era milenial dimana pemuda-pemudinya adalah generasi unggul generasi penerus bangsa alangkah baiknya kita perbaiki bangsa kita kita perbaiki negara kita dengan memperbaiki diri kita sendiri uh, karena dari sinilah apa dan bagaimana negara kita akan terbentuk ke depannya maka mari kita perbaiki diri kita generasi milenial bangsa Indonesia generasi pemimpin pada era 2030 40-an ya mari kita perbaiki generasi itu sudah oke terima kasih oke pemirsa yang ada di rumah usai sudah acara kita di malam hari ini ya kita berbicara tentang mengenai mulut Nabi di era milenial pemirsa yang ada di rumah bu kan bagaimana banyaknya kita memba bukan hanya bagaimana kita banyaknya membaca solawat Nabi tapi yang juga penting adalah bagaimana kita bisa mempelajari sifat-sifat Nabi mencerminkan sifat-sifat Nabi kita pantulkan kepada diri kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin oke pemirsa yang ada di rumah mohon maaf jika ada salah kata saya ayu wardani turut undur diri Terima kasih buat kru yang bekerja Terima kasih buat Bapak Nur Salim, Mas Deva Terima kasih buat Asrama Abu Rairo Terima kasih juga buat Oksigen Band Dan juga Al-Banjari ya. Oke terima kasih pemirsa Jangan lupa tetap saksikan Tadarus Budaya Di jam dan hari yang sama Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadarus Budaya Budayakan tak darus. Syahru Robi iwa fana akubal علينا henna fihi atana Rasulullah bidini hamkan atana. Robi iwa fana akubal علينا atana rasulullah fidini الرسول الحاشم باب الوسول بكتبه لنا القبول سبحانه ما قد أعضانا بكتبه لنا القبول سبحانه ما قد أعضانا ربي وفانا Aqbal bal'ainah lana fi atana rasulullah fi dini hakon atana syarurabihi wa fana Aqbal bal'ainah lana fi atana rasulullah di haqqan atana Ya Rabbi hai, salam ala nabi hai, Ya Rabbi hai, hai, salam hai, hai, hai, hai, hai, walani wa sam fi wa alaihi dallah lana fi rasulullah atana